Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamtam Juwek. Itu menin sama Pak Oka. Mang Yogs, Mang Yogs, Mang Yogs patok. Yai, <laughs> Mang baturan Tamtam Juwek, Mang. Siap. Uh, ada yang request, Mang. Request mau, request cara menjalankan projek Trigniter atau Maratel apa itu nah, ya. jadi buat pemula banget kalau untuk suhu-suhu yang udah paham lewat aja dulu skip Ya, ya saya ditonton ya, yang saya guru saya ilmu nah, nah. tetap mencoba berbagi informasi ya mudah-mudahan ada eh, ilmu yang diraih dari tutorial yang bakalan saya jelaskan di kesempatan kali ini, Permanfaat <laughs> Permanfaat Permanfaat. semoga bermanfaat semoga bermanfaat, semoga bermanfaat berkah. Oke biasa sebelum lanjut subscribe nah, gua jangan lupa like and subscribe. Nah. <laughs> jadi di sini saya akan mencoba menjalankan sistem pengarsipan surat ini pakai kode keter jadi nggak terlalu banyak sistem yang diinstal yang software kita pakai exam sama visual studio Code. Hmm. itu banget eh uh, buat edit kodenya saya pakai ini asal ah. visual studio Code. Jadi kalian bisa pakai teks sesuai kebutuhan <laughs> Mohon maaf nih Kalau misalkan ada yang kurang paham Oh, dimaafkan Karena saya juga masih belajar Kita belajar bareng-bareng Iya, betul sekali Sama-sama belajar Apa yang saya ketahui Saya publish di sini buat dokumentasi pribadi aja Kalau ada yang Apa ya? dapatkan ilmu mungkin dari tutorial saya. <laughs> ya, syukur-syukur, mudilah. Sini filenya uh, file-nya sudah saya download ya, pasti di folder download. silahkan di dulu ke htdocs biasa. Ht Bisa itu. Uh, masih Anjuran. Ini filenya ya tapi belum saya ekstrak, masih dalam folder zip. saya pakai ini aja biar agak cepat. soalnya, eh uh, perangkatnya masih <laughs> masih pakai PC kentang banget, jadi agak lambat mohon dibatok di maaf sekali lebaran, bentar lagi tenang. kita tuh ekstrak dulu ekstrak file berputar putar nah buat yang <tuh> nah ini edit dulu rename dulu uh, aktif simpan di luar folder ya pokoknya setelah at filenya file-nya kita pindahkan dulu sini ada di bawah ini kita hapus saja biar penyimpanan perangkatnya lebih luas oke okay. nah kalau sudah kita jalankan exam tv-nya ya ini saya pakai PSG 7 Download, silahkan download. Downloadnya dimana itu, Kak? Di Google, menurut oh, Om banyak. Nah, kalau sudah, kita masuk ke localhost, kita upload dulu database-nya. Ini foldernya saya temukan di dalam sebuah grup, ya. Jadi, kalau misalkan ada developer atau pembuat yang ngerasa keberatan, eh, kodenya saya share di video ini. Silahkan beri komentar aja, nanti saya hapus payonya. Ya, maaf ya. Itu konek igniter Walaupun tanpa jaringan, kalian tetap bisa menjalankan Projectnya terbasis Berbasis offline, kecuali kalau Laravel. Kalian harus menggunakan jaringan internet. Begitu. offline? Iya. Kita bikin dulu databasenya nya DB Ac aja. Kita bikin dulu nama databasenya sudah terbuat. Kita import file database-nya. folder asyik tadi kita di video nih bisa sambil loading menunggu kita upload juga foldernya di Visual Studio Code kalian pakai sublime text silahkan di upload dulu foldernya eh <tuh> <tuh> <tuh> saudara-saudara sambil menunggu kita setting dulu konfliknya nah, ini settingan aplikasi upload file kode biasanya di folder aplikasinya folder aplikasinya lalu config ini ada database ini database Silakan disesuaikan dengan nama database yang tadi kalian buat ini dba aktifkan yang tadi kita bikin db kalau tuh bisa mohon maaf maaf guys <laughs> mohon maaf Bang Yogi, BB arsip kita save, ctrl S. Bentuk username menurut aja kalau masih di dalam perangkat laptop atau komputernya, diskward dikosongin aja. coba kita cek juga uh, base url. Nah ini pemirsa ini juga harus disetting sesuaikan dengan nama folder localhost Tadi kan nama foldernya archive. Ganti dengan archive. Ini pemirsa. Salah. Nah, nah ini yang ada di folder htdocs tadi sesuaikan di base url di bagian config kita set kontrol -s, s ctrl s set, set. kita jalankan projectnya Yogs sudah tersetting set dengan awal oka host/nama folder. Ini nama foldernya arsip. Oke. Okay. Arsip. Eh. Okay. Oke, okay, langsung saja kita uh, cari password Buat login biasanya ada di Redmi ataupun si pembagi search kode, nempelin buat user buat login sama passwordnya. Ini ada di Redmi, jadi cukup simple buat. Untuk jenis kode meter, kita pernah isi dari sistem pengarsipan suratnya misal, itu juga, Kus TU surat masuk, surat keluar. Ini developernya Mas Dandi Alpas, nama saya Dandi. maaf nih, eh, saya buatkan tutorial <laughs> buat berbagi informasi. Kalau misalkan pembuat developernya ya Mas Dandi, lihat tutorial ini. Merasa keberatan, nanti saya bakalan hapus. Search kodenya karena saya temukan ini di sebuah grup di Instagram hey, Instagram Telegram Hai silakan bereksperimen ya pemirsa sedikit tips nih kita coba buat merubah layout. Teks dari tulisan-tulisan Yang ada di halaman admin ya Contohnya salah satunya Tips dari saya Buat pemula ya Ini yang Saya pakai Merubah Contoh Di bagian ini Kalau misalkan berbentuk gambar Kita open Gambarnya kita salin gambarnya. Lalu kalian masuk ke view terus disini sini search. Tinggal paste aja. Misalkan link gambar di sini paste link gambarnya di bagian ini yang pemisah. Karena ini berbentuk teks, jadi kita coba rubah pengarsipan surat surat nggak apa tuh sabun mana? sabun di bus sabun Sepertinya ini di world, jadi ada tulisan ditutup tutup kurung, jadi kita cari kemarin, aja hmm. di bagian header atau dashboard. Jadi itu, nah, ini tips dari saya ketika mau ngerubah layout, gambar, ataupun teks jadi search code kita rubah jadi nama brand kalian yang sesuai kebutuhan silahkan bereksperimen selain itu juga kalian bisa cek di bagian view ya jadi di sini di aplikasi view sini untuk setting tampilan-tampilan di bagian admin ataupun dashboard mungkin cukup sekian ya, kalau nggak udah selesai ya lah udah cara instalasi project coordinator di lokal ataupun di PC ya walaupun agak belepotan mohon maaf agak error nih mungkin ada sedikit ilmu mudah-mudahan yang bisa dipetik ya. nah itu intinya <laughs> yang penting dari prakteknya prakteknya nantikan tutorial dari candil kode ya, ya. biar makin semangat <laughs> Kontennya biar tidak belepotan, lagi Biar biar mudah-mudahan semakin mahir. Tetap berbagi informasi. Semoga bermanfaat ya, Kang ya. Amin, Amin. Jangan lupa bila bermanfaat, like and subscribe-nya. Di-share subscribe-nya. Like and subscribe-nya. Like and subscribe-nya. Like and subscribe-nya. Like and subscribe-nya. Like and subscribe-nya ya mungkin ditutup baik kalau enggak ya, ya tutup sekian informasi yang dibagikan bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh